Setiap kali menulis bait-bait perpisahan, pertemuan hanya satu bagian dari cinta dan kesalahan. Lalu, kehilangan adalah perihal yang diciptakan bersebelahan. Tidak ada yang pernah sungguh sanggup meninggalkan tempat yang ia cintai, kenangan, dan harapan. Kata satu penyair dua negara yang tidak ada di peta, namaku bawa keduanya ke mana-mana. Bawean lupa berhenti melukis diri. Bagiku warna laut, Bawean lahir dari rahim kepokona. Kami yang baru mengalami ini semua di Pulau Bawean. Delapan hari bagi kami tidak pernah cukup untuk sembunyi dari kesedihan. Di kolong-kolong mata kami sebenarnya begitu banyak kesedihan untuk meninggalkan Bawean. Bagaimana tidak? Segarnya alun-alun, meriahnya tawa setiap hari, masyarakat yang begitu bersahaja dan keimbanan yang begitu menggetarkan hati, kami ingin istirahat mengantuk. Sedikit saja, tapi kepala kami sudah jadi kamar tidurmu. Kami ingin terbejam, terbejam memimpikan hal-hal lain beberapa jam, tapi bahwa Bawa yang menjadi cahaya telanjang Terlentang di sepasang mata kami Aku senang Menyaksikan angkasa masjid dipenuhi suara bocah-bocah kecil mengaji Ah, semesta seolah selesai dicintakan seketik yang lalu Lalu malam ini, barangkali ini malam terakhir bagi kami Kami tidak pernah tahu Langit akan baik-baik saja Atau Badai rindu akan datang Kami tidak pernah tahu Terima kasih Bapak Terima kasih atas segala keramahan Laut dan senja Terima kasih atas kenyamanan makanan Pun es alun alum yang takkan pernah kami luka. Masyarakat pejuang surga dan hal lain yang begitu banyak dan tak ada habisnya Ketahuilah, rumah terakhir bagi sesuatu yang kami cintai ialah ingatan Memiliki kehilangan adalah bukti Kami tidak berhenti mencintaimu Bawaian 13 Oktober 2017